Sahabat, ada peristiwa menarik yang terjadi ketika kerajaan Mengui mendekati masa keruntuhannya. Ada berita tersiar bahwa kerajaan Blambangan yang menjadi wilayah kekuasaan Mengui ingin melepaskan diri. Maka dari itu, Igusti Ayu Oke yang sedang memegang tampuk pemerintahan Mengui pada waktu itu, memanggil pangeran Blambangan yang dikenal sebagai Ratu Masakti atau Pangeran Masepu atau Pangeran Danu Ningrat. Ratu Masakti memenuhi panggilan itu, tetapi ia tidak diperkenankan masuk ke Puri Mengui. Ia diberikan tempat beristirahat di sebuah pesanggrahan yang terletak di tegalwaru di sebelah barat daya Puri Mengui yang diberi nama Banjarjowo yang sekarang termasuk wilayah desa Denkayu. Suatu hari ketika masih tinggal di Pesanggrahan, dengan kesaktiannya Ratu Mas Sakti menunjukkan keajaiban yang menimbulkan kegaduhan. Keajaiban apakah yang ditunjukkan oleh Ratu Mas Sakti? Mari kita simak dengan menggunakan situs budaya Bali sebagai sumber rujukan utama. Belum kita membahas masa pemerintahan I Gusti Ayu Oke, ada baiknya kita kilas balik ke belakang ke masa Igusti Agung Nyaman Alang Kajang naik tahta sebagai Raja Mengui ketiga menggantikan kakaknya I Gusti Agung Made Alang Kajang Raja Mengui kedua yang telah wafat. Mengapa adiknya dan bukan putranya yang naik tahta? Itu karena putra Igusti Agung Alang Kajeng atau cucu Cekordo Belambangan yang bernama Igusti Agung Made Agung melanggar bisama leluhur mengambil istri ke Kuramas. Karena pelanggaran itu ia kemudian mengungsi ke desa kapal dan menjadi pangeran kapal. I Gusti Agung Nyaman Alang Kajang mempunyai beberapa orang putra masing-masing bernama I Gusti Agung Mayun, I Gusti Agung Made Munggu, I Gusti Ngurah Jembrana, dan I Gusti Gede Meliling. Setelah wafat, I Gusti Agung Nyaman Alang Kajang diberi gelar Betara Reng Pesaren Belimbing, yang naik tahta menggantikannya sebagai raja. Mengui keempat adalah putra sulungnya, yaitu I Gusti Agung Mayun dengan gelar Cokordo Mayun. Pada masa pemerintahan Cokorda Mayun, Mengui pernah berperang dengan Laskar Igusti Ngurahbur. Perang itu terjadi karena Igusti Ngurahbur tidak setia kepada Mengui. Dalam peperangan itu, Cokorda tewas di Desa Lambing. Beliau meninggalkan seorang putra yang masih kecil bernama Igusti Putu Mayun. Mendengar kakaknya tewas, Igusti Agung Mademunggu segera mengarahkan laskar bantuan dan perang kembali terjadi. Dalam peperangan itu, Igusti Ngurah Bun berhasil dibunuh dan laskarnya dikejar sampai ke desa-desa. Itulah sebabnya mengapa nama desa Bun diganti dengan nama Sedang, Angantaka dan Jagapati. Sepeninggal Mayun terjadi huru hara di Mengui. Antara sesama keturunan kerajaan Mengui terjadi saling serang. Kemudian atas permintaan para pemuka, I Gusti Agung Made Munggu didaulat untuk menduduki tahta kerajaan sebagai raja Mengui kelima. Beliau pindah ke Mengui dengan membawa sejumlah pusaka dan memerintah kerajaan dengan gelar Cokorda Munggu. Beliau membangun tempat pemujaan di sebelah timur jalan berhadapan dengan Puri yang disebut Pemerajaan Mayun. Sementara itu, pangeran kapal diberi tugas merawat Pemerajaan dan Taman Ayun. Pada masa pemerintahannya, Cokorda Demunggu merebut kembali bekas-bekas wilayah Kerajaan Mengoi yang melepaskan diri seperti abian semal, sangeh, dan mambal. Beliau beristrikan putri dari Anglurah Tabanan yang beristana di Puri Kubon Tingguh dan punya putra bernama Igusti Agung Putu Agung. Sementara istrinya yang lain Igusti Ayu Oke adalah putri Igusti Nurah kabo -Kabe. Setelah Cokorda Mengu wafat, yang naik tahta untuk mengisi kekosongan adalah Igusti Ayu Oko, istri beliau. Karena putra beliau, Igusti Agung Putu Agung, begitu juga Igusti Putu Mayun, keberangkat beliau masih anak-anak. Pada masa pemerintahan, Igusti Ayu Oko tersebar berita bahwa blambangan yang menjadi wilayah kekuasaan Mengui hendak melepaskan diri. I Gusti Ayu Oko selaku raja Mengui ke keenam jadi marah dan memanggil Pangeran Blambangan yang bergelar Ratu Masakti atau Pangeran Masepuh atau Pangeran Dalunindran. Ratu Masakti memenuhi panggilan itu tetapi ia tidak diperkenankan masuk ke Puri Mengui. Ia diberikan tempat di sebuah pesanggrahan yang terletak di Tegalwaru di sebelah barat daya Puri Mengui yang diberi nama Banjar Jawa yang sekarang termasuk wilayah desa dan kayu sementara para pengiring beliau diberi tempat di sebelah barat Sibang yang sekarang bernama Janggala Blambangan dan Tanhayu. seperti gelar yang disandangnya Ratu Masakti memang sakti beliau sempat memperlihatkan kehebatannya berjalan-jalan di atas air telaga Taman Hayu Mendengar hal itu, Igusti Ayu Oko semakin marah, lalu menyuruh Igusti Agung kamasan dari Sibang dan mekelmungu membunuh Ratu Masakti di pantai Sese. Ratu Masakti menunggu nasibnya dengan tabah. Sebelum menghembuskan napas terakhir, beliau sempat mengutuk bahwa mengui akan segera mengalami masa surut. Setelah Ratu Masakti wafat beliau dibuatkan keramat dan meru tumpang solas atau bangunan suci bertingkat 11. Setelah itu, kerajaan Mengui di bawah pemerintahan Igusti Oke memang mulai kehilangan pengaruhnya, di mana sejumlah wilayah kekuasaan Mengui mulai melepaskan diri. Demikian secara singkat mengenai kisah kerajaan Mengui yang mulai mengalami masa surut, Sebagaimana kutukan Pangeran Masakti, semoga ada manfaatnya. Rahayu!